Pernah suatu ketika ada seorang santri yang menjadi anak dari bos rokok kudus Ia dititipi orang tuanya untuk memberikan tikar kasur pada Kiai Abdul Karim Lirboyo Tikar itu diterima untuk dibuat tidur oleh beliau Singkat cerita, mertua beliau Kiai Sholeh bertandang atau berkunjung ke rumah. Kiai Abdul Karim Di sana sebagaimana biasa Kiai Soleh ngomong dan bercanda dengan cucu-cucunya Lalu ketika Kiai Abdul Karim pulang ngaji, Kiai Soleh bertanya Kalo kadose nanti mireng Kanjeng nabi niku sehari ini tenggalar Coba manjen yang patuh saken hadise. Aku Aku Kayaknya pernah mendengar kalau Kanjeng Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam itu tidurnya di tikar. Tolong carikan hadisnya, Kiai Abdul Karim terdiam. Ia merasakan ia ditegur atau disindir oleh Sang Mertua. Ia hanya dapat merunduk. Lalu, didamar beliau menangis. Sejurus kemudian, memanggil santri yang memberikan kasur itu. Kang, kasurnya wis tak turu, enak. malah aras wis iki mulai maneh Kang, kasurnya sudah tak pakai tidur, enak. Bahkan saking nyamannya jadi malas banget. Udah, ini kamu bawa lagi. Ucap beliau. Semoga kisah ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishowab.